ini apa ini saya baru buka misi harian dapat poin UCL 20 lumayan bro 20 poin UCL ini besok di hari ketujuh ada ini oke ketuk-ketuk oh poin UCL bro main apaan ya ini bro saya belum nyobain apa kemarin lanjutan dari Bang Bagio Bagio, kira-kira tu keramasnya apa ya? Coba ini deh, coba ya, coba takut keramas. Bagio, eh, eh sorry sorry, eh mana sih? Become, become. Oih coba. Oh, sedang sedang sedang. Kostik aja dulu deh, <laughs> soalnya Abang Bagio belum saya latih ya Bro. Bagiannya belum saya latih oh, Belum dilatih men Saya nyobain uh, UCL Apa ini Punya tropi tiket tropinya satu doang Klaim dulu lah, gratis Gratis, oke okay. Paket UCL Ini apa ini gratis Lumayan, bro lumayan kan bro gratis-gratis kita klaim-klaimin dulu ya enggak lumayan Oh aduh headset saya error cok headset saya error cuh ntar dulu ya, ntar dulu headset saya error bro headset saya error ntar bro ah, udah Oke, okay. apa ini? Oke, okay, main ini dulu deh. Cobain main ini bro. Saya kemarin dapat siapa ya? Yang pemain UCL yang 106, overall overallnya saya, bro? Rod, Ro Ro Ro Rod, Rod, Rodji, Rodrik, Rodrik atau siapa gitu lupa saya. Kemarin abis dapat ini mau ngeklaim lagi, cuman hadiahnya sama. Akhirnya saya nggak jadi. Oh, ini nih, ini cuk tipis. Re, re. Oke, seribu Berhasil. Ya, lumayan lah. Sambil nunggu buka puasa ya, Bro. Berpuasa nih. Goncalo Ramos. saya tuh punya Goncalo Ramos banyak, men. Ini dapat Goncalo Ramos lagi, cok ke jalur Ramo, sini market yang Vivo Mobile bisa baik. Oh, apa ini gratis satu tiket, pasti apa sih? Oke, mainlah, jangan bro. Oke, seratus sembilan. Buat saya baru satu, cuk, baru satu doang. Belum banyak jalur hadiah ke lampak. Lampak Toko sudah eh. Nih Oh ini Rodrik Oh uh, ya Kemarin saya Nih saya punya satu Punya satu tukerin gak bro kira-kira bro Kalau tukerin Dapet ini lagi coy Sergio Ramos itu Satu juga tapi Ah ah sudahlah Aduh memblem lu Oh, dari kemarin saya udah dapet, loh. Kemarin udah dapet. Aduh, enggak banget, bro, bro. Ya kan? Misi. Dikejar waktu tak. Ini kaki penolong. Mode tantangan. Harian. Aduh, encok, bro. Kita satu lawan satu, <laughs> permainan kemarin bro langsung anjlok turun ya cok langsung turun dia mau ke legendaris tiga aja susah banget susah bro saya nggak nggak ini hasta mu versus mu, it's kalem, it's kalem, kabe-kabe gelam, oke, okay. oh tinggi banget bro. Satu dua satu satu dua puluh Saya bisa menang gak bro? Kira-kira, kira-kira aja bro Saya bisa menang gak? Kayaknya sih enggak Saya enggak, pokoknya saya itu gak pernah ngejamin Gak pernah yakin kalau saya itu bisa menang Dalam permainan game FIFA Mobile ini enggak pernah bisa Apa namanya? Jamin menang, oke okay. Ini apalagi saya sebagai kandang Oke, okay, kemodo rumput di sono oh hampir saudara saudara ternyata tidak masuk sayang sekali Hah. ken hari ken lumayan bro ini tadi kuliah gimana ya kita replay dikit Lihat ulang Oh kira Itu ditendang Ternyata enggak Itu sundulannya, bro MU versus MU It's column Pemainya sama loh Kita sama-sama punya kimik Kecuali saya enggak punya Hernandez Itu kenapa jatuh Aduh Kamu lu kok Jatuh-jatuh bro ih salah cu, sorry sorry, gua salah umpan bro. Lu lu lu lu lu lu lu lu lu Sorry bro, gua salah salah. Oke okay. close. Oh, cutang Tau judah gak bro? Cutang itu kaki Cekernya panjang bener Kok gak upset set? Eh, gak kena cuk Sorry, sorry Oke okay. Oke Ob, ah, ob, Halar, sekarang Halar lagi ini ya bro, mainnya bagus banget ya sekarang akhir-akhir ini. Oh. Oke, okay, come on. Stok sepuluh ratus lima kalah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ah, sorry, terlalu egois. Sorry, terlalu egois. Cuk, aduh, koneksi internet lawan. Gamey game out, gamey out, game out. Game out, Wow, sayang sekali, pemirsa, saya. ini udah saya ngeri aja kalau misalkan saya kalah kalah lagi bro. Oh, bro wow. suy. Alvarez. padahal tadi saya mau nyobain Bagio tapi nggak jadi ya bro, nggak jadi nyobain Bagio. nanti dulu deh. Kalau udah begini, saya udah, udah agak tenang, bro. Udah agak tenang. Hit al. <laughs> uh. Seenak jidatmu, aku kau tipu. Seaduluh kau yang nanyain terus. Apakah cintaku padamu itu tulus? Dasar akal bulus, niatmu jahat. Oke, okay, men. Come on, carry on duda, duda, duda. Pelan banget, Rek ah. Gak nyampe, dia udah lelah, bro. Aduh, dia udah lelah, bro. It's calm, waktu penuh, oke. Okay. Lumayan, kan? Saya punya, punya lagi, bro lumayan. Okay. Oke. 9.370, dia akan nembak sama sekali. Uh, uh, 19.36, kurang berapa bro kira-kira? Tuh, huruf V ya bro. Huruf V dia. Ini saya masih Level 30, overallnya 114 Astagfirullahaladzim Ini apaan nih? Oh, Wajun CL nah. Bro, saran, kira-kira enaknya itu pemain yang mau yang dijual itu siapa coba? Kira-kira pemain yang harus dijual? kira-kira bro ini toko, nyari yang gratis <laughs> nyari yang gratis men ini sekarang dia modulnya udah, ini gratis nih lumayan nih Cameo. ya kali dapat dapat poinnya bro lumayan dapat poin. poin kan lumayan kalau kalau dapat. Ini festival bintang masa depan gratis, gratis tapi dikunci semua suwe maksudnya FIFA itu apaan? maksudnya iPhone mobil itu apaan sih? Pemain bintang masa depan. Bintang masa depan kan lagunya Edani ya, Bro? Edani. Oke. Okay. Gratis. lumayan gratis lagi nih. Klem-klemin aja deh kali gua dapat ini. Ya Bro ya. Ah. Oke ini apa ini Ini gak ada yang gratis. Hargi nih gratis? Kencing aja bayar? Ya kan Bro? Kencing dua ribu. Oh. Uh mahal mahal men pilihan UCL pokoknya yang gratis gratis ambilin dulu semua lu kan bro yang gratis gratis pemain UEL aduh UCL oke dapat dek lumayanlah lah bro lemas nggak perlu sih lemas ya tentang tentang puasa tapi puasa itu nggak boleh ngomong kasar lu bro enggak boleh ngomong ini lu. kok saya kayaknya dari tadi cakcuk cakcuk cacuk cacu mulu ye men ini tutw kalau ngelihat tutw itu jadi jadi inget sama bro Ice Speed ya bro <laughs> oke okay. game out game out game out game game game oke men waduh main man. star pass oh gua kira pemain bola bro eh dapat, bentar lagi dapat siapa aja sih ambil semua deh beli saya pengen dapat Messi lebih gak dapet-dapet oke okay. oke okay lah kalau gak dapet Messi Time of the week. Ini saya nggak pernah main itu. Time of the week ini. Nggak pernah main sama sekali kayaknya dari dulu. Nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah. TOTW. Turliga latihan. Waduh, tatangan. Uh. Anjir, gue ngantuk banget, bro lima masih siang lho. Aduh. Oh,